Mouse bukan hanya popular dalam kalangan masyarakat, malah kedua watak animasi itu menjadi duta kepada negara yang memperkenalkannya sejak puluhan tahun lalu. Walaupun sekadar watak kartun dengan cerita yang tidak masuk akal, sesiapa sahaja dengan mudah dapat mengaitkan kedua-dua karakter tersebut dengan negara Jepun dan Amerika Syarikat impak daripada hiburan yang dibawa. Malah, fenomena upin dan ipin yang melanda negara sejak kebelakangan ini juga menyaksikan wadah serupa berjaya melahirkan ikon watak kartun tempatan dalam pembikinan dan menyelahkan nama Malaysia di peringkat dunia. Melihat kepada skala lebih kecil, penduduk negeri Cik Sitiwang Kembang sebenarnya berbangga apabila mereka turut mempunyai ikon tersendiri yang telah dihidupkan dalam bentuk kartun sejak 2003. Ketika itu, tiga watak wayang kulit iaitu Woyoh, Samad dan Sa'i mula diperkenalkan kepada umum dalam sketsa animasi yang dimuatkan dalam video cakera padat VCD bersama lagu-lagu DK moden Pengasas animasi wayang kulit, Roy Hadilin Hussein berkata, elemen itu dimasukkan dalam VCD sebagai satu suntikan segar dan kelainan daripada produk lagu dikir moden lain yang ada dalam pasaran. Kalau VU itu biasa buat dalam channel. Kalau kita dah ingat, itu VU. Berapa kan? Alhamdulillah, lah, Juto, ada banyak-banyak VU. Kalau masa CD dulu, dia pakai VU. Atas jualan berapa? Ha. Nah, jadi, keluar saja animasi ni dia akan menambah naik. Dalam masa sehari itu, tak dulu, uh, penderbit dia kata, sehari 5,000, 6,000 unit. Boleh habis lalu. Uh, jadi, dia kata, pecah rekod lah. Uh, sampai dia repeat, repeat, repeat, repeat. Roy Hadlin yang menguruskan sebuah syarikat produksi di Kota Baru berkata, eh, dia mencipta animasi wayang kulit timbul kerana dia mahu memastikan kesenian yang menjadi identiti negeri terus kekal dalam hati masyarakat walaupun dipaparkan dalam bentuk berbeza. Roy Hadlin yang mempunyai kelulusan dalam jurusan seni lukis dan seni reka dari Universiti Putra Malaysia (UPM) menggunakan teknologi aplikasi mikromedia untuk menghasilkan pergerakan berganda seperti dalam aksi wayang kulit sebenar yang menekankan pergerakan tangan dan kepala. Menurutnya, dengan kecanggihan teknologi yang ada, proses melukis bagi sketsa pendek hanya mengambil masa sehari dan boleh dilakukan dari rumah. Oh. Saya membuat diri. Saya membuat istri. Oh! Saya nak belajar bila. Jadi, saya mah. Ah, Saya nak belajar. Saya pulas kerugat. Saya pulas itu lah. Oh, ramai. Untuk istri channel, ada daripada Jerman. Dia main TV. Pasal dulu dia buat untuk Papak Gabriel. Saya tak ingat ada tajuk dia itu. Seluruh dunia ni Dia mari Buat Reses pasal waya kulit hmm. Haa Jadi banyaklah lah waya kulit orang Indonesia Dia patung Kayu duat macam, macam gitu kan Haa Jadi orang Thailand Lebih keren daripada kita Cuma Betuk lagu lain Jadi orang Sini dia kejut sebab ada animasi Lepas tu dia nak cari Dia kata macam mana boleh Itu kata Kata beliau ketiga-tiga watak ini sudah dipatenkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO bagi mengelakkan pihak lain men animasi yang dihasilkan. Beliau amat terhutang budi dengan ayah sepupunya yang juga dalang terkenal Saupi Mat Isa yang menjadi tonggak kepada penjelmaan watak woyoh sama dan saing. Menurutnya, dia menimpikan untuk melihat animasi wayang kulit ditayangkan di siaran televisyen seperti siri rancangan kartun popular lain dan bersedia berbincang dengan mana-mana pihak yang jujur demi kelangsungan khazanah warisan bangsa itu. Alah arada itu, tinggi sebenarnya. Bila benda ni sudah. Jadi apa sudah naik oi kena kan. Jadi bagaimana bila agak gini. Macam dulu kalau Jepung, macam ada hari Jepung hari interview, okay? dia kata, dia ada Doraemon, Jepung. Okay? Kalau dia tahu, uh, Kelater ini, Malaysia, dia kata dia ada wayang sama saik. Dia boleh sebut wayang sama saik, dia kenal. Ha, maknanya, ikon ikon ini kekal. Penggemar kartun wayang kulit bukan sahaja dari kalangan kanak-kanak, bahkan orang tua, yang mengenali watak dan cerita asal wayang kulit. Malah ada peminat asing dari Jepun dan Indonesia pernah menemuinya, menyatakan kegaguman. Mereka dengan keupayaan negeri Kelantan menghasilkan kartun lain dari yang lain. Animasi sketsa Woyoh sama Sa'ik yang diadaptasi daripada Wayakulik bukan sahaja diminati oleh penduduk di negeri Kelantan, malah sehingga keluar negara.